menoreh, wajib ke sini. Oke, Emar, atas, go! Halo, ketemu lagi sama aku Fernando di kaling coklat. Nah ini aku bawa Merpati Posnya yang biasa bawa kamera terbang jarak jauh mau aku gabur di lapangan kasihan bantul dan yang ini si raksasa mau aku bawa ke kopi klotok menoreh aku mau nerbangin dia muter-muter main di sana oke kita saksikan nanti gimana di sana serunya oke ikutin ya da da Ini kita sekarang jadinya di UMY jadi dia kita terbangin dari UMY sebentar aja, soalnya nggak boleh parkir di sini lama-lama ya. Biar agak jauh, lapangan kasihan terlalu deket, jadi kita jauhin. Soalnya ini mau ada kerjaan, jadi sekalian kerja sambil ngehobi menjalankan hobi merpati sambil kerja. Wah, ini kita udah sampai di daerah Menoreh, lihat tuh pegunungannya sawahnya, wow indah banget ya, wow habis pemandangannya pegunungannya ini, wah rasanya pingin makan beras, oke oh, kan beras, pingin makan beras, <laughs> nah, ini beras semua. Nah, ini kita udah mau sampai Kopi Kelotok Menoreh, nah itu di tempat tuh. Oke, okay, kita pasirnya mundur juga. Yuk, kita sudah sampai. Yuk, oke, okay, ini kita sudah sampai. Kopi kelontong menoreh. Ini sih merpatinya kita aja, ya. Ikut ya, nah, jadi kita kerja kerjanya bawa merpati <tuh> Nah, ini kita sekarang di Borobudur Jadi sebelum merbangin merpati nanti sore di Menoreh, kita tetap harus kerja dulu. nanti sama kawan-kawan dari Jakarta ini. Ada Mas Dad. Wow. ada Mas Aryan, ada Mas Rian. Di depan ada. Ada Mas Edi dan Mbak-mbaknya ini. Walik ya. Ini, ini kita naik mobil bukan golf car gitu loh Cuman ini untuk di Borobudur jadi di Borobudur pakai mobil ya mantap, yuk yuk yuk, yuk. nah nih, kita sekarang ada di Borobudur jadi kita ini baru survei tempat buat besok job tanggal tiga sepedaan nah sebelum kita mainan merpati kita kerja dulu nih kerja dulu survei lokasi ya nah, ini kita sekarang ada di Budur asik ya. Akhirnya kita udah sampai di kopi klotok menoreh. Ini aku sama si dua merpati raksasa, si Jo 1 dan Jo 2 Ayo kita lihat-lihat di dalam yuk. Habis itu nanti kita terbangin. Ya. Asik ya tempatnya ya. Nah, dalam sini langsung ada, anu ada kolam-kolamnya. Baru makanya dalam sini nih bisa langsung pesan bavelynya, Jo? Nah, bisa langsung pesan nih. Jo, Jo, <laughs> Nah, Jo. Nah, jadi kita bisa nikmatin tempat ngopi-ngopi asik sambil nanti di sawah kita mainan ini di sawah. Ini tempat ngopinya ini. Wah asik ya, ini habis hujan, jadi ditutup-tutup dulu karena nanti airnya masuk yuk, sini yuk kita sekarang ke sana yuk, ke belakang ke belakang kita coba nge-review ke belakang Ini sini, jo eh Sabar Jo. Si Juni sukanya di atas kepala semua ya dua-duanya ya. Jadi geli. Ini. Wuh. Asik banget tempatnya. Yuk kita ke belakang sana yuk. Ini ada ayunan juga. Ini aku terbangin lagi. Jo, terbang, go. Wuh. Uh mereka terbang, terbang terus ini seneng kasih makan dulu, kasih makan gantian yuk oh, nih belakangnya keren banget lihat, wow, asik belakangnya makan ya mas ada mas Aryan oh, juga yuk serba, coba wah asik ya belaran. kita bisa sambil main burung ini salam beliau, kemana yang kemana sawah kemana mas Aryan, wah ada ada mas Aryan seringai nih ada pokali seringai dari kapan tato dihapus mas? kemarin kemarin jatuh <laughs> dari sepeda wah coba, ini eh. nah, ini kamu di atas ini sekarang, sekarang ganti yang ini baiklah ini makan terus ya, makannya besar-besar masih umur belum ada tiga bulan besar-besar gini -besar yuk kita jalan sana lagi yuk kota menoreh wajib ke sini tempatnya asyik banget Mereka berdua bahagia banget loh karena bisa terbang-terbang sepuasnya di sini Siap kita terbangkan mereka berdua GO! Go. <laughs> ternyata, mereka nempel banget kita terbangin lagi GO! wuh, ja. yeah. co! nanti kita lempar ya ya, dari situ Mil aku sembunyi Oke Oke Tembar ke atas Go Dua go, Ga ah. Halo, akhirnya kita udah menikmati main-main Jalan di Kopi Kelotok Menoreh sama Dua Raksasa Merpati Si Ju 1 dan Ju 2 Seru banget ya Sekarang aku mau makan dulu Mau menikmati uh, Apa tadi aku pesem? Wedang wow uh, Enak Sama makan gorengan, sama makan babenya Wah, dadah. Sampai ketemu di perjalananku dan dengan merpati raksasa yang jinak ini. Dadah. Dadah Jangan lupa like dan subscribe.